halo guys welcome back to bongkardom seperti biasa kita mainkan modal sedekah ya guys ya eee, kali ini kita nggak live streaming dulu ya guys ya kita akan record-record ya guys ya eee, bikin konten seperti biasa dulu ya guys ya sampai OBS nya dikembalikan ke versi lama gue baru ntar live lagi ya guys ya untuk sementara gue bikin konten-konten dulu ya guys ya dan ingat ya guys ya, bongkar 2M tidak pernah memperjualbelikan chip ya guys ya, tidak pernah memperjualbelikan chip ya guys ya karena itu kalau ada yang ngaku-ngaku atas nama bongkar 2M, jangan, di, jangan dipercaya ya guys ya oke kita langsung ke gameplaynya aja ya guys ya di video ini ada giveaway ya guys ya, ada giveaway ya guys ya, giveaway untuk 5 orang pemenang dan itu nanti ada kata kuncinya ya guys ya jadi jangan di skip-skip, silahkan saksikan Oke, okay, ini kita mainnya di Papa ya, guys ya. Oke okay, sekali pencet. Nah. Di sini <tose> langsung spin-spin satu dulu ya, guys ya, cari scatter ya, guys ya. <tose> Trot. Wah, tirai ya guys ya Untuk lima orang pemenang ya guys ya gue bagian Untuk lima pemenang nih di konten ini ya guys ya Siapa tercepat ya guys ya komen- komen tercepat ya guys ya Gue pilih Dan ada kata kuncinya ya guys ya Jadi Harus pakai kata kunci ya guys ya Jangan salah kata kuncinya ya guys ya Ingat ya guys ya harus ada ID dan nama ID ya guys ya Kalau ada kata kunci gak ada nama ID tetap ya guys ya gue bakar ya guys ya Oke Makanya jangan skip-skip kita saksikan aja nih Ada yang mantep-mantep ya guys ya Masih mencari-mencari scatter ya guys ya Oke dapat scatter ya guys ya. Di bed part 5 lumayan nih guys Ini dimatiin ya guys ya speedernya Biar apa bang menikmati permainan ya guys ya bukannya biar gacor atau biar apa ya guys ya 3 tiranya uh, kakek kakek kakek Ois, kakek ya guys ya <laughs> keren nggak uh, mantap cok Deh kakeknya keluar ya guys ya kakek Sugiono cok. lumayan co, modalnya ini awal awal ya guys ya ini akun ke 203 ya guys ya Akun ke 203 ya Keren juga nih Duh. Cuman ada di Leon ya guys ya Yang ke begini ya guys ya Setelah kemarin kita dihabisi Sama si Leon akun akut kita Tidak ada yang up ya guys ya di slot Cuman up di bandar Dan begini ya guys ya Oke dua tirai Cerot aduh Lumayan ya guys ya, ini B4, M500, dapatnya 800M cok Kalau di bed 9 berarti 1B600 ya guys ya. Dan kalau di bed max itu 1B600, 2B, 3B200 ya guys ya. Kalau di max bed ya, isinya keren, keren lumayan ya guys ya. Di sini kita habisin dulu ya guys ya, skaternya ya guys ya. Eh, skaternya, kita habisin dulu. Spinnya, guys, ya. Seratus spinnya, ya, guys, ya. Oke, aduh, dapat skater lagi, ya, guys, ya. Gua kira nya bakal jauhan, cok. Jadi, nggak stop, nggak naik beat, <laughs> nggak konsisten, ya, guys, ya. Ini, ya, guys, ya. Kalau nggak konsisten, kayak begini, ya, guys, ya. Leon, leon, tumben tumbenan ya hai, dia ngasih ya ngasih lagi hai, hai, apa hai, hai, hai, tenang hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, kan kali yang mantap-mantap. Crot. -mantap. Tambah tirai. Crot. Hai lah Oke, okay. ya satu tirai lagi, satu tirai lagi guys ya. Kasih ya tirai yang baik-baik Leon. -baik. Wih, kakek guys ya setelah dipake spidernya, ternyata kakeknya muncul lagi, Cok. langsung jadi ya guys ya. bongkar, Cok. Keren juga ya. Anjay lumayan ya guys ya langsung jadi ya guys ya jangan nafsu jangan pengen dapat gede dulu ya guys ya segini cukup ya guys ya stop dulu aja cok dan di sini gua kasih tahu ya guys ya nih tanggal dan jamnya ya guys ya gua gak bisa live dulu ya guys ya maaf maaf belum bisa live dulu ya guys setelah gua benerin nanti gua coba oprek bener kalau udah bener udah bisa lancar lagi live kita live lagi ya guys ya oke okay untuk sementara gua konten-konten dulu ya guys ya bagi-bagi di konten oke okay. nah, dan ini ya guys ya jamnya ya guys ya 16.44 uh, hari minggu ya guys ya 6 November oke okay. bukan video lama ya guys ya nah dan di sini karena masih level 5 dan belum top up gua stop permainannya naikin level dulu ya guys ya setelah gua naikin level gua kirim ke akun utama chipnya kita lanjutkan lagi ya guys ya nah ini ya guys ya setelah gua naikin level ya guys ya chipnya sisa 500m dan udah gua kirim ke akun utama ya guys ya utamakan nabung-menabung ya guys ya usahakan punya akun utama ya guys ya yang bisa nampung chipnya minimal ya 10b ya guys ya kalau gua belum ada ya guys ya yang Top up, top up yang gede-gede, cok. Oke, okay, kita mulai dari B13 ya, guys ya. Karena kan, barbar -bar itu indah ya, guys ya. <laughs> Just... Wih, dapat 3 tirai, guys. Baru main, cok. Anjaas. <laughs> Just... <laughs> Keren ya, guys ya. Aduh, baru juga main nih, guys ya. Setelah berapa satu jam setengah nih, Kalau nggak salah gua naikin level. Karena kan gua tinggal-tinggal ya, guys ya, naikin levelnya. Dan di sini ada jamnya juga kok. Bang, kenapa nggak mas masbet aja? takutnya ada yang nanya gitu. Karena gua lagi konsisten di B13 ya, guys ya. Pengen cari JP di B13. Ini juga iseng-iseng nih. Tapi tetap ya, guys ya, ingat kisya. utamakan keberhasilan dulu ya, guys ya. Kan belum limit ya, guys ya. Jadi kita gas terus ya, guys ya. Sisain 1 B500 lah. Atau ada lebihnya, guys ya, sedikit. Jangan terlalu ngepas ya, takutnya. Nah, takutnya daripada kebablasan nih. Nih, gua tunjukin ya guys ya, jam dan tanggalnya ya guys ya. Nih 18, 14 ya guys ya. Itu jamnya, eh, untuk tanggalnya, tanggal sekarang ya ya, hari Minggu ya guys ya. Nah, di sini gua simpan dulu ya guys ya, ke akun utama gua. Nah, sisanya kan udah limit ya guys ya. Sisa 600 kita gaskan lagi ya guys ya Jangan takut ya guys ya no, 6, 6 November ya guys ya Ini langsung gua gaskin lagi cowok. Langsung gaskin lagi e, Tadi sebelumnya gua naikinnya di Di rumah papa juga ya guys ya Naikin levelnya ya guys ya Biar apa Biar ngacak puterannya ya, guys ya Jadi puterannya tuh Acak ya guys ya Puteran jeleknya tuh Udah kebuang ya guys ya Soalnya tadi Pas naikin level tuh gua habis 100M lebih ya guys ya Pas naikin level <coughs> Jadi gua hajar lagi nih di sini nih langsung B13 seperti biasa ya guys ya B13 ya guys ya <coughs> sebenarnya kalau mau maxbet juga bisa sih guys Barbar -bar juga cuman gua konsisten Oke dapat sketer ya guys ya Mudah-mudahan ada yang mantap-mantap nih <coughs> Just. Wih aduh tidak ada si kakek Sugiono nya ya guys ya Oke, lumayan ya, guys. Ya, dapat mega cerut ya, guys. Ya, <coughs> dua tirai, cok. Katakan, "Wih, dapat skater lagi ya, guys." Ya, Anjat. ini. Kalau jadi satu beli ini pasti gua stop ya, guys. Ya, gua lanjutnya buat besok aja, cok. Soalnya kenapa, bang? Karena hari ini udah limit. Kalau udah satu beli ya, stop dulu permainan ya, guys. Ya, kita kirim buat besok lagi, cok. Tapi ternyata dapet kakek lagi, ya guys. Ya, dalam akun satu akun yang sama tiga kali kayak begitu ya guys ya. Tiga tirai ada dua kakenya ya guys ya. Tiga kali. Keren gak? Anjir, akunya gacor nih, Cok. <tuk> <tuk> Mantap kali, Cok. Dan karena kelebihannya sama Leon dilebihi ya, guys ya. Kita kasih ya, guys ya, kembalikan 1B buat Leon ya, guys ya. Ingat ya, guys ya. Jangan serakah, jangan lu kembalikan 1B aja, Cok. Jangan pelit-pelit ya sama Leon ya, guys ya. Kita batasin ya guys ya, pokoknya kalau chipnya mencapai 2B600 atau 2B500 ada lebihnya lah Soalnya kan kalau ngirim 2B itu ada pajaknya ya guys ya dari babang lewan Buat buat dikemanain bang chipnya, gua simpan ya guys ya di akun utama ya guys ya Kalau 10 sampai 10.000 subscriber gua bagi 5B ya guys ya, buat, gua bagi 5B buat 25 orang uh, Jadi satu orang itu kena 200M ya guys ya Gua mau ngasihnya 1 b 1 orang Kata viewers jangan bang Nanti banyak yang gak kebagian Mendingan 200 aja Jadi yang ngikutin kata-kata viewers -kata aja ya guys ya Makanya jangan lupa di like-like-nya Share-share-nya ya guys ya Biar cepet Apa? cepat mencapai target ya guys ya Anjas Wih Dapat lagi guys ya Oh iya guys ya untuk kata kuncinya ya guys ya, kata kata kuncinya tiga tiga tirai dua kamera ya guys ya, pakai hashtag ya guys ya. pakai hashtag tiga kamera 3, k 3 tiga, ka, eh, tiga kamera tirai dua kabel ya guys, eh kamer ya guys ya, aduh gue salah mulut ayo, guys tiga tirai dua kamera ya guys ya, tiga tirai dua kamera ya guys, ya. Tirai, kamer ya guys ya. itu kata kuncinya ya guys ya, pakai kata kunci, ID, nama ID. Gas itu yang menang, ya guys. Ya, gua pilih lima orang, ya guys. Ya, lima orang pemenang nih, lima orang pemenang ya. Wih, dapat dua tirai lagi, lumayan ya guys. Ya, chipnya awet ya guys. Ya, ini gua berharapnya dapat jackpot ya guys. Ya, anjay, jackpot koin, gak tuh, <laughs> jackpot koin. Aduh. Sorry guys ada penampakan lewat gokil ya guys ya. Gua lagi rikot tai tai. <laughs> ada penampakan lewat tai. Bong songong nih si hitam. Wis. Dapat lagi guys ya. Wih, tipnya bukannya habis ya guys malah bertahan cok Bahkan naik ya guys ya tipnya ya. Keren juga nih si Leon nih. Nanti kalau PC gue udah bener Pasti gua live lagi ya guys ya Tenang aja cow Tenang Kita live lagi coq Soalnya Wih tiga tirai Tapi sayang guys ya Si kakeknya salah posisi ya guys ya Salah kiblat posisi kakek Aduh Kenapa situ kakek Kakek Oke Ini 3B500 harusnya di stop ya guys ya Tapi gua pengen Penasaran sama room ini guys Penasaran Penasaran sama room ini Jadi gua gas terus ya guys ya Oke dapat skater ya guys ya di Maxbet. <laughs> Jadi lagi nih biasanya nih. Tak tak tiga tigatirailah cok, cok tirainya lah cok kondisikan lah. Leon, masa tadi B13 bagus, B45 bagus. Maxbet jelek anjir, dapatnya Big Mom ya guys ya. Emang Leon kadang-kadang ya guys ya kalau udah kamu ngasih begini ya Leon ya guys ya. Gua kira bakal up gede cok. <laughs> Tapi apa? Syukurin apa yang kita dapat ya guys ya. Tenang tenang sabar kondisikan. Nanti juga kita dapat momen di mana kita dapat besar lagi ya guys ya. Pejuang sedekah itu tidak pernah menyerah ya guys ya. Mati tanah manjas. Tenang tenang tenang anjet. Tet tet tet tet Ingat ya guys ya, untuk kata kuncinya di Tiga tirai, dua kamer ya guys ya Tiga tirai, dua kamer Tulis ID kalian, nama ID kalian Kalau bisa ada kata-kata penyemangat ya guys ya Biar gue semakin semangat Bikin konten-konten ya guys ya Oke, okay, oke okay. Jangan lupa juga ya guys ya Like, share, sharenya juga ya guys ya Dan intinya Tombol subscribe-nya ya guys ya Dipencet ya guys ya Yang merah-merah itu dipencet Tik, tik, tik, tik oke mulai disedot ya guys ya setelah dapat skater puterannya jadi burik ya guys ya gara-gara dapat big mom ya guys ya <tuh> nah ini gua speedernya gua matiin ya guys ya takut kebablasan ya guys ya soalnya biar apa biar besok bisa kirim 2B ya guys ya ke akun utama kita main nyicil aja co e, nabung 2B 2B 2B atau 1B kalau lagi susah usahain nabung 500 juga nggak apa-apa ya guys ya kalau akunnya udah top up 1B jadi simpan 500 kalau yang susah naik ya guys ya oke di sini cukup sekian videonya guys ya ya terima kasih telah menonton video ini jangan lupa like comment and share ya guys ya oke dibantu ya guys ya 10.000 subscriber bakal gua bagiin 5B ya guys ya ingat ya guys ya gua bagiin 5B ya guys ya 10.000 subscriber jadi tolong dibantu ya guys ya. Oke okay, see you next video. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.